ini <tuk> nik ya keluar tuh. Ini player satu, Kenapa? Coba keluar. Ayo <tuk> korikon devil jin. Oke, okay, bagaimana? Jangan cang, cang devil jin kan. ayo bicara aja, ayo. Ayo, Ayo. Oh, Ayo. Dibunuh Dibunuh Ayo. Ayo menentukan kill <laughs> dia oke Ada musuh lagi Ayo Tampun Saya so, semangatkan Ayo jadi <laughs> <Okay. laughs> okay. tinggi <laughs> eh melompatin shop di depannya ada musuh lah kita ke kita bergerak. Ya, Ayu... cleansi... hmm. di sini Kita Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Langsung, wajib dikasih jompol kita ya. ya. Oke di sini di sini player semua mau kontak Oh boleh oh. eh, sini si si lagi tompul ada di Aldro masih di sini tengah bn bn 1 wow 1 wow 1 0 di gitu satu Alatnya aku spekter, nggak bisa bicara. Dari sini saya sebagai spekter langsung Yo, siapa ya, oh kok ya kok di tempat di tempat terbuka oh enggak dan pernyataan double vector <tuk> <tuk> double vector apa nih dengan gitu kan. Apakah apakah bisa Dulu nomorasi nya lu, dulu Sebagai spektator, satu orang ada di luar zona. Oke mau tunggu oh, oh ada satu ya Jadi kita akan tunggu lagi sebentar lagi sebentar lagi oh, Oke okay. oh. <laughs> <laughs> terdekat ya oh tidak oh, nah, oh. ini oh. <tuk> oh. oh. hey, di hat uita tempul itu berat gimana sih Akibat menang aja Ini mana tuh Langsung kita mulai ini Nampaknya Maju, maju nampaknya Namp Namp Namp nah, dia masih agak jalan dia diem rumah ayam rumah ayam lalu lalu dia masih lihat oh jenak Ayo, tampol. Dalam senti. Lo kau, kau kau itu eh pas berponet ya, what the hell oh nah, uh, uh, sama ya bisa mengejarnya cuo so. bisa kita lihat berapa sebenernya udah cuo ini dua orang ini sangat Thore. nah oke nampaknya kita sudah dimulai nih waktunya Ya, siap. Jadi dan Mana bunuh-bunuhan Oh satu bisa kok oh, ngati. Idi, Devil Gimana ngapung Kak. bisa. Ngepung, ini, Apa, juara satu, Igori juara dua, tim juara kali tanggulah karena darul kali eh eh eh eh saling salah gitu macam mana ini ya ya ampun ini ya ini bisa ini kenapa rick eh di dalam lo ngalih menang di lo ngalih kalah ini Hmm. Nah, depan <tuk> oh, oh. mungkin satu lawan dua mungkin iya kita akan lihat apakah bisa kedua orang kan Oh bisa satu, sedang melakukan gitu, jangan mengenainya ya, wow. oh. oh. wow. wow. Oke okay, pemenangnya siapa ini cewek? Pemenangnya. Juara duanya. Lu Dua 14 kilo cewek. Tak